Bayangmu menghiasi hariku Kau meluluhkan jiwaku Hari demi hari terasa sepi Tak bisa melupakan Kau bagaikan silponi Terima kasih Tidur.